Si Cici lagi lagi bersama Tong Spinner ini kita akan review game Gate of Valhalla seluruh kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olah besar ini hari ini kita mau memulai 156.000 kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olah besar ini yuk langsung gaskan aja kita main di pet 4.800 saja double cenggau aktif kita langsung gaskan di 20 turbo aja ya Sorry ya yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8000, Bosku. Situs slot tergacor tersolid sampai jaga dunia akhirat. Di sini WD berapapun pasti dibayar lunas, Bosku. Dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real. Game gratis real left 4 jam per menit per detik naik sesuai dengan red game itu sendiri pasti yang langsung gaskan aja ke RTP 8000. Untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya Bosku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 itu the game seluruh kita dapat spin di divet 4800 nih kita apa syukur-syukur kita dapat ledakan ledakan mantep kita lihat dan saksikan bersama yuk kasih longkasih paham yang manis-manis kasih paham yang manis-manis dong nih Udah, Aduh ayo ayo kasih lah aduh kalau juga jodoh hm lumayan 12.000 kali lagi merahnya jadi dulu merah jadi mantap biru boleh biru boleh biru boleh lah tuhan anjir lumayan lah ya tuh 19.000 kali 12 230-an lah ya super-super pertama nih yuk hmm, lima kali lagi lah kasih lah kasih lah tuh aja tidak tidak dikasihkan tidak dikasihkan yuk atas gelas tuh hmm, lumayan kali dua yuk hmm, lumayan 39.000 kali 14 500an layar tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh lumayan lah ya seluruh naik 850-an layar kalau udah 900 an ya slot Pernyataan ini udah kesempatan WD ya, sangat-sangat. Lalu cuma kita coba cari-cari lagi lah, ya cukup ya, ah. cari free spin sekali lagi. Lah. Syukur meledak mantap biar kita bisa WD-WD mantap artinya ya bosku. Ayos, hijau boleh, biru boleh. Oh, biru dulu. ya scatter dong, kasih dong. Mm -hmm. Tidak mau. Yang pertama, eh, yang yuk dibantu like, comment, subscribe, nya share-share ke. Yeah, share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor e hari ini pola slot e hari ini pola slot gacor olimpus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor olimpus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini rtb slot gacor olimpus hari ini, ini, ini karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olimpus hari ini maka dari itu jadi bantu like comment subscribe nya share ke teman-teman kalian juga boleh Biar teman-teman kalian juga lebih tahu Pola spot gacor hari ini Khususnya pola spot gacor oleh hari ini ya bosku Baik itu punya semua ya Ayo dong uska si sekali Kali lagi boleh kali Kali petir kasih petir-petir merah boleh kali Ini nanggung nih mau di WD Nanggung walaupun kesempatan WD sudah ada Cuma kalau buat saya pribadi segini itu nanggung tuh naikkan sejuta sekalian gitu loh dapat sekali free spin lagi atau petir-petir mantap lagi enak gitu Ayo hmm, dong kita geser lagi ke manual ya ya 20 kali manual nih ini pola last terakhir nih kita coba pola slowly gitu ya pola slowly putaran-putaran pelan rombak-rombak anjir tidak ada ya pokoknya ayo nah, dong bolehin dulu lah busuk biru boleh eh ungu dulu lah hmm. belum ada petir-petir mantap konek anjing ayo busuk layar-layar gitu biru satu air masuk kasih kasih lah buat teman-teman semua ya dibantu like, comment, subscribe, share, share teman-teman. Ya, Jadi -teman. ya bantu like, comment, subscribe, share, share teman-teman. Ya, kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor oleng hari ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor oleng hari ini. RTP slot gajar hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gajar besar ini, ini ya, loh. Kita naik bedi 10.000 ya, loh. Kita coba langsung gaskan di 20 quick. Ayo dong, terima kasih frist frist mantapmu. Sudah lumayan nih, kita dapat frist di bedi sebelas 10000 nih, bos. Semoga bisa meledak meledak hebat lah ya. Kita lihat yang saktikan pertama aja. Terima kasih dong kuning boleh atas kuning tuh petir lumayan kali 10 lah ya itu lagi dong us. Hmm, lumayan kali 10 Yo lagi dong us Yo, merah boleh merah boleh anjir tidak mau tuh ah tuh biru hmm, lumayan nih kuning jadi dong no. hmm. kuning nanggung untung atau merah hmm, tidak mau lumayan lah ya 10.000 kali 13 130-an awal ah, yang bagus tuh kuning dulu boleh kuning dulu boleh kasih mantap di atas kuning kasih petir enak nih atas kuning kasih petir enak nih anjir nggak dikasih petir cukai hai Ustur biru aduh lumayan nih merah boleh ungu boleh anjir nang semua ambil dengan belahnya tinggal nunggu pecahan pecahan mantap nih bos tabelnya udah gede petahannya yang kecil-kecil kecil-kecilnya kecil, Cuk Aduh yuk terlihat dong Rasi dong itu dulu boleh hijau jadi himu nih kuning hmm, sayangnya adalah itu Aduh, aduh, petain dulu petain dulu woi uh. ayo ah, kuning dulu boleh Bueng sih mantap atas atas gelas kasih petirmu enaknya 24.000 kali. Lumayan nih 2 kali 21. ratusan hmm, 500an lumayan-lumayan lumayan. Ini lo yang dari tadi ditunggu-tunggu yang pecah gitu loh. Pecah konek gitu loh, enggak ada kayak sempat doang tuh Ayo lagi. Hmm, lumayan 900 an itu kita bisa WD satu. Oh, langsung gaskan WD-kan saja.